Apakah USD/JPY akan terkoreksi? Secara umum, bias harian pergerakan USD/JPY terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 114.54 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 114.29 sekian analisa forex untuk tanggal 29 Desember tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212